Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama aku Uci. di video aku kali ini aku ngebahas tentang rekomendasi merek vitamin untuk program kehamilan dan sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian beberapa vitamin yang bagus banget kalian konsumsi saat sedang program kehamilan. Nah, emang untuk vitamin itu emang dikhususin kadang untuk orang yang hamil, tapi boleh juga kita konsumsi untuk yang sedang program kehamilan. Dan itu tuh malah baik kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk vitamin ini sendiri, vitamin program hamil harus dikonsumsi dengan dosis yang tepat ya, teman-teman. Kalau kalian masih bingung untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin program kehamilan Kalian tetap harus konsultasi ke dokter ya teman-teman Karena sebagian dari obat ini tuh nggak dijual bebas Yang akan aku sebut ini Jadi kalian tetap harus konsultasi ke dokter Tapi ada juga sebagian yang dijual bebas Dan kalian bisa konsumsi sesuai anjuran Aturan dari brosur dari vitamin yang aku sebutkan ini Nah langsung aja yang pertama adalah Black Morris pregnancy and breastfeeding box yang ini tuh aku juga konsumsi ya teman-teman aku udah nyobain vitamin ini dan ini tuh bagus banget rekomendasi banget buat kalian apalagi buat kalian yang kerja capek kayak gitu tapi pengen program kehamilan itu bagus banget yang aku alamin sih ini tuh ngebantu banget Kalau misalnya kalian capek malam harinya kalian konsumsi pagi harinya tuh seger banget kayak gitu dan bener-bener mantep yang kalian ketahui bahwa asam folat itu penting banget buat kita-kita yang sedang program kehamilan maupun yang sedang hamil. nah rekomendasi yang pertama ini kalian bisa konsumsi ya teman-teman karena vitamin ini itu salah satunya berfungsi untuk menguatkan kandungan serta meningkatkan perkembangan janin nantinya terutama pada awal-awal kehamilan apalagi buat kalian itu yang gampang banget keguguran kayak aku jadi aku konsumsinya itu yang, yang Black Morris Pregnancy and Breastfeeding Gold yang ini tapi kalau misalnya kalian pengen konsumsi lagi ada lagi satu, Blackmores yang Ivolic ya. Nah, yang itu bisa juga buat program kehamilan. Blackmores yang ini itu, teman-teman, vitamin ini itu selain menguatkan kandungan juga mengandung asam folat. Setiap tabletnya itu juga dilengkapi dengan nutrisi vitamin C, omega 3, vitamin D dan kalsium sehingga sangat cocok dikonsumsi oleh kamu yang sedang menjalani program kehamilan nah rekomendasi yang kedua ini tuh untuk para suami ya teman-teman yaitu black mores pre conception sure. ini tuh untuk laki-laki ya teman-teman dan black mores ini tidak hanya untuk para perempuan saja tapi tersedia juga untuk laki-laki kalau misalnya suami kalian itu nggak ada nggak ngelakuin program kehamilan kalian bisa kasih suami kalian dengan black mores Preconception ini ya teman-teman optimalnya lagi kalian harus saranin suami untuk konsumsi ini secara rutin supaya hasilnya juga maksimal ya teman-teman nah blackmores preconception ini sendiri akan memberikan kombinasi nutrisi terbaik untuk mendukung kesehatan sperma kandungan yang memainkan peran dalam produksi sel sperma berenergi losing dan selenium merupakan untuk produksi sperma yang normal dan kesuburan pria jadi tuh untuk yang ini tuh tujuannya untuk memberikan kesuburan pada pria kalau misalnya dia punya gangguan sperma misalnya kayak strukturnya itu enggak normal jadi tuh untuk konsumsi ini dia memenuhi kebutuhan vitaminnya sehingga bisa membantu untuk memperbaiki struktur dari sperma itu sendiri terus memperbanyak produksi dari sperma itu sendiri kayak gitu nah jadi kalau misalnya suami kalian belum melakukan program kehamilan silahkan untuk konsumsi yang ini ya teman-teman supaya bisa membantu untuk menyehatkan spermanya kayak gitu. Dan rekomendasi yang ketiga yaitu Folamil Genio dan Folamil Genio ini dia itu emang ditujukan untuk orang-orang yang udah hamil teman-teman tapi manfaatnya juga bagus untuk kita kita yang sedang program kehamilan. Yang penting di dalamnya itu ada asam folat yang kita butuhin juga kayak gitu. Nah vitamin untuk program hamil yang ini itu bisa dibilang memiliki kandungan nutrisi yang lengkap banget mulai dari asam folat, ara dan jenis vitamin lainnya bisa kamu temukan dalam genio ini. Vitamin ini sendiri ada dilengkapi dengan kalsium dan DHA yang sangat bagus untuk menunjang tumbuh kembang pada janin atau sistem saraf pusat, otak, tulang dan mata pada janin kalian kayak gitu. Jadi itu bagus banget kalau misalnya dari program kehamilan sampai hamil kalian konsumsi ini, ini tuh tetap, tetap aman, kayak sama kayak Blackmores. Kalau Black Mores itu kalian bisa konsumsi untuk program kehamilan Terus kalian sampai kalian hamil pun itu tuh gak masalah untuk dikonsumsi kayak gitu Karena tujuannya itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan ibu yang sedang uh, hamil maupun yang sedang merencanakan kehamilan Dan rekomendasi vitamin yang keempat yaitu FRE 250 Nah, ini tuh pasti kalian udah nggak asing lagi. Banyak banget dari teman-teman yang konsumsi Folavit bersamaan dengan EverE kan teman-teman. Nah, ini nih biasanya jadi kayak dibarengkan gitu. So, kita bakal langsung bahas. Sesuai namanya, vitamin itu e berisikan vitamin E yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan kesuburan baik untuk laki-laki maupun pada perempuan. Jadi laki-laki boleh konsumsi Nature E atau E ini ya, teman-teman. Permen ini tuh cocok banget dikonsumsi setiap hari tentunya dengan kadar yang tepat atau dengan dosis yang sesuai untuk tubuh kayak gitu tidak hanya bagus untuk program kehamilan melainkan kandungan dari vitamin E ini juga dalamnya juga mencegah terjadinya keguguran dan menurunkan resiko darah tinggi nah jadi selama kehamilan itu vitamin E ini bisa menghindarkan dari gangguan-gangguan kehamilan dan rekomendasi nah, terakhirnya yaitu Vita Fusion prenatal jadi ini tuh Dan vitamin untuk program kehamilan juga yang bertekstur kenyal adalah vitafusion prenatal nah suplemen ini itu teman-teman mengandung asam folat yang tinggi, yang cukup tinggi sehingga mampu mencegah adanya penutupan tuba neural yang dapat menyebabkan penyakit kepala pada calon bayi jadi tuh ini tuh tujuannya untuk menghindarkan juga dari cacat janin bawaan ya teman-teman nah selain itu asam folat Vita fusion ini juga diperkaya dengan omega-3 terus vitamin C bahkan suplemen yang mengklaim bahwa jumlah kandungan vitamin C nya itu ada di dalam setara dengan jumlah kandungan vitamin C yang terdapat di 10 buah jeruk mandarin jadi tuh ini tuh bagus banget juga dikonsumsi karena kandungannya itu ada DHA, folik acid dan multivitamin jadi itu bentuknya kayak gami gitu nanti aku bakal tunjukin gambarnya ya teman-teman terus juga ini tuh selain itu juga bisa membantu untuk membantu meningkatkan kesuburan, menghindarkan dari cacat janin bawaan nah itu aja rekomendasi vitamin yang aku saranin ke kalian yang bisa kalian konsumsi Silahkan kalian cobain kayak gitu, karena ini tuh obatnya dijual bebas. Tapi saran aku harus diminum sesuai anjuran ya, teman-teman. Karena di brosurnya itu harus diperhatikan kalau saya satu kali satu ya, tetap harus kalian minum satu kali satu. Karena kebutuhan kita itu ya segitu kayak gitu. Ini untuk Blackmores sendiri itu tuh minumnya untuk yang pregnancy ini biasanya dua kali satu. Jadi jangan kalian tambah-tambah ya, kalau misalnya udah. 2 kali satu ya tetap aja diminum dua kali satu jangan kalian tambah jadi tiga kali satu karena kebutuhan tubuh kita itu cukup dengan mengkonsumsi dua kali satu aja kalau misalnya kalian konsumsi tiga kali satu dan itu tuh nggak bakal digunakan oleh tubuh dan akhirnya bisa jadi sampah dan jadi racun di dalam tubuh oke okay? be smart oke okay, teman teman kalau misalnya kalian pengen konsumsi silakan dan kalian bisa komen komen di bawah kalau misalnya kalian udah pernah mencoba atau ngerasain konsumsi vitamin itu, terus apa aja pengalaman kalian, silahkan komen di bawah terus kalau misalnya buat kalian yang punya pertanyaan, yang butuh banget aku bantu jawab, silahkan kalian DM aku di Instagram aku di bawah ya, jangan lupa di follow dulu, nanti aku bakal balas chat chatan kalian, oke okay? itu aja buat kalian baru aja ketemu sama channel youtube ini jangan lupa kalau misalnya bermanfaat dukung terus channel youtube ini karena aku disini ngebahas tentang seputar program kehamilan vitamin-vitamin. Pokoknya semua tentang pengalaman aku aku share di sini tentang pengalaman program kehamilan aku. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!